Saya ngajarin bukan foto yang bagus loh. Tapi foto yang benar. Ya. Kalau benar itu bisa dipastikan bagus. Tapi kalau bagus belum tentu benar. Nah, ketika sudah membuat foto yang benar, kita mau motret seperti apa sih? Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di acara Mari Berkenalan Di episode kali ini kita bertamu ke rumah Sesosok tokoh Yang udah lama banget berkecimpung di dunia fotografi Langsung aja kita sambut ini dia Abah Embun. Selamat siang, selamat pagi dan salam sehat, salam fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita berbenar hari ini tuh berbenar spesial banget ya buat buat saya sendiri karena kita bakal banyak belajar di sini di mana uh, perjalanan dari si Abah Hamboon sendiri di dunia fotografi itu kayak gimana. Kita langsung aja. Kalau nama nama lengkapnya <tuh>. Abah. Ya, nama ktp Nama KTP ya? agak susah menuliskannya dan banyak orang salah. Susah juga menyebutkannya. Nah, tapi saya tidak berani merubah karena itu oh, peninggalan dari orang tua saya. Suaibun Ilyas. Suaibun, su gampangnya sih Suaib nah, nulisnya juga harus pakai J. Suaibun Ilyas juga harus pakai J. Karena itu yang diberikan oleh orang tua saya, saya gak berani merubahnya. Nah, tapi keseharian saya, saya mungkin dipanggil embun saja. Pake abah? Uh, saya tidak tahu kenapa menyebut. <laughs> tapi per, saya tidak terlalu suka sebetulnya dipanggil abah karena saya merasa sangat tua. Eh. <laughs> uh, tapi sah sebagai lansia, karena kemarin saya divaksin. <laughs> Korban pertama. Uh, uh, putaran pertama, putaran pertama. Uh, 28 hari lagi saya harus mengulang nah, mudah-mudahan itu jalan untuk menuju sehat bagi kita Amin. semua kita balik lagi ke masa-masa dulu awal mengenal fotografi dari mana? sih? awal mengenal fotografi ya sebetulnya ada cerita yang kurang mengenakan juga uh, karena pada saat itu pada tahun Nah, pada tahun ke-6 ke-7 saya merasa sangat bodoh kuliah nah, Dan tahun ke-5, tahun keempat 4 ke kira-kira gitu uh, kuliah saya semester 1 semester 2 itu gak beres nah, Tapi untung saya disadarkan bahwa saya jangan sampai terlarut Saya harus memegang satu kegiatan nah, Kebetulan, kebetulan di rumah saya ada kamera itu yang saya jadikan kegiatan saya untuk menjaga saya, supaya jangan terlarut ke hal yang lebih buruk lagi. Nah, sebenarnya itu saja sih pelarian, dari awalnya pencarian pelarian ya, tapi dalam perjalanan kegiatan saya itu, saya coba nikmati mengikuti beberapa kegiatan di perkumpulan atau di kumpul-kumpul teman-teman yang suhobi. Nah, saya nikmati itu aja. Bahwa saya sempat terjun ke dunia komersial. Hmm. Ya, karena itu mungkin jalan hidup. Ya, jika sama tidak ada hari minggu tanpa penganten, sempat juga saya seperti itu. Berarti dunia fotografi itu di dunia wedding awalnya? Awalnya iya, karena itu jalan mungkin sampai sekarang ya. ya Batu mungkin. loncatan untuk ke komersial, untuk mendapatkan nafkah. ya Sampai sekarang mungkin seperti itu ya. Iya. Uh, se-resesi -se -se apapun perekonomian nggak pernah ada yang ma apa, menunda perkawinan Sesunama, hajat mah pasti ayak hajat mah aja. Uh, <tuh> pasti kudu dilaksanakan hanya mungkin kos dokumentasinya berkurang ya, seperti itu kalau memang resesi berarti awal, awal hmm. setelah uh, fotografi itu sebagai pelarian uh, se -se -se dengan perjalanan hmm. itu Menjadi serius, apa sih yang membuat uh, Abah sendiri serius gitu pengen ngedalamin ini? Karena bukan hal yang mudah pada zaman itu ya. Untuk betul. fotografi itu sangat betul. Uh, pada zaman itu tidak mudah. Karena juga kita saya tidak termasuk orang yang sangat berada, segalanya ada. Uh, saya coba mendalami itu. Uh, ke mungkin yang membantu saya itu karena saya di kuliah pertama tuh di... Uh, Ya, ya, teknik sipil Masih. saya suka hitung-hitungan nah ternyata di fotografi juga saya lebih mudah memecahkan masalah hitung-hitungannya matematikanya ya. saya tertarik gitu jadi begitulah ketika berkumpul dengan teman-teman teman-teman berbicara tentang praktis praktik motret yang benar ya, yang bagus yang seperti hmm. apa saya kok justru lebih tertarik pada masalah hitung-hitungannya Kenapa sih diafragma tuh 2.8 ke-4 ke-5,6 dan ternyata itu ada matematikanya. Kenapa stop berapa stop yang kayak gitu kan ya? Iya, betul. Nah, yang sangat rumit kan di antara eksposur tuh diafragma kan? Iya. 1 1,4 2 2,8 Nah, itu saya coba tarik kenapa sampai serumit itu tidak seperti hitung-hitungan ISO kali dua kali dua kali dua iya ternyata dalam matematika tuh uh, uh, ternyata sangat matematis sekali perpindahan 1,4 ke dua itu bukan kali dua ternyata kali akar 2 kenapa itu akar 2? ya saya coba cari di referensi yang saya dapat uh, saya coba utak-utik dari manalah gitulah saya ini ketemu nah hitung-hitungan itulah yang mungkin bagi orang tidak tertarik ...tapi bagi saya mungkin uh, lebih menarik. Gitu. Malah sesuatu hal yang mungkin kata orang nggak banget... ...malah untuk abang pun sesuatu yang menarik ya? Ya, kira-kira seperti itu. Uh, nah, boleh, saya, saya saya contohkan lagi ya. Boleh. Uh, kalau memakai flash, itu kan sangat tergantung pada GN. Yeah. Gate number. Sekarang mungkin sudah nggak dikenal lagi. Uh, orang tahu? bahwa GEN itu untuk menentukan berapa diafragma yang harus dipakai kalau memakai satu jenis flash ya. tapi bagaimana kalau dua flash yang digabungkan? GEN-nya naiknya berapa kali? Iya. bedanya betul, pastinya kali dua tapi apakah itu kali dua? ternyata enggak itu tetap kali akar dua gitu. hitung ya. kan ada kalau dua flash, kalau tiga flash, kalau empat flash saya coba mutik mutik itu aja sih, sehingga teman-teman, nah, kalau berdiskusi itu, yuk, mau ke praktek nama, ulah kasih bundes, nah mending tanyakan hitung-hitungannya. Walaupun sebenarnya uh, tidak seluruhnya saya kuasain sih, nah, itu aja mungkin. Buru-buru, itu, itu ya hitungan-hitungannya. Uh awalnya malah tertarik dari hit, perhitungan hitungan karena emang yang jadi tahu juga emang benar, -benar zaman dulu itu memotret itu bukan hanya jepret Tuh. banyak yang dipertimbangkan banyak yang diperhitungkan di saat kita ingin menjepret Tuh. nah kalau misalnya setelah hitung-hitung uh, alasannya karena suka hitung-hitungan. ada nggak sih orang yang benar-benar menjerumuskan abah jadi, oh iya deh saya di dunia fotografi aja ada nggak sih? Uh. Saya tidak tahu tapi mungkin jalan hidup saya, saya uh, terjerumus dalam jalan yang lurus. <laughs> Tersesat di jalan yang lurus mungkin seperti itu, uh, mungkin sudah jalan hidup saya saja mungkin. Bahwa kemudian saya terlibat di komersial, karena itu kan tuntutan hidup. Saya mencoba menikmati. Bahkan saya, sampai sekarang pun saya tidak berani ngomong saya fotografer. Kenapa? Uh, saya lebih suka disebut penikmat foto saja. Penikmat. Saya sangat nikmati sekali ketika melihat karya orang lain. Saya nikmati sekali ketika memotret dan kecilnya dapat. Nah pada saat jepret itu, ah ini foto ini berhasil. Itu saya nikmati. Dan terutama saya nikmati ketika saya mendapat honor pastinya. Oh pasti. Sama. <laughs> Ternyata kita sama. <laughs> sangat saya nikmati sekali. <laughs> Eh, tapi itu bonus kan sebetulnya hmm. Tapi sekian banyak Zaman dulu itu mungkin Termasuk untuk zaman sekarang juga masih ada aja Anggapan eh, Di saat kita memilih pekerjaan yang bukan umum maksud di sini umum bahwa <coughs> Bukan yang kantoran atau apa Kenapa sih milih fotografi Untuk jadi eh, Tunggangan saya untuk hidup hmm, Mungkin Ketertarikan saja Saya tidak terlalu suka kerja di Di belakang meja karena begitu ada di depan meja langsung ngantuk Sama. <laughs> saya, Sama. saya lebih suka ada yang diopreknya praktik Tuh. bahkan kalau ada sesuatu uh, kamera yang kurang enak dipakainya uh, saya tinggal ngambil obeng totang gitu kan saya mungkin lebih suka disitunya daripada saya ngetiknya uh, kan, bukan, bukan masalah Uh, bukan kelainan menurut saya itu hanya ketertarikan <laughs> saja Minatnya, Minatnya yang beda. ]nya. Soalnya yang jago tahu gitu untuk zaman sekarang aja mungkin sekarang udah agak cair ya. Yeah. Pada zaman zaman jago aja untuk memilih sesuatu bidang yang di luar umum. pekerjaan itu ruang lingkup di rumah aja belum tentu mendukung gitu, untuk orang-orang di oh. rumah itu. Oke. Okay. Hmm. Nah. Dari Kang Bun itu meyakinkan bahwa orang sekitar uh, apa bahwa saya itu bisa hidup di sini. loh hmm, eh, Di keluarga saya mungkin tidak terlalu stride Kamu harus kerja di kantor, kamu harus di mana di mana. Nah, karena sebetulnya keluarga saya sih keluarga pedagang sih sebetulnya nah, ya nah, Mungkin nah, keluarga saya. Ya happy aja saya punya kegiatan. Mungkin seperti itu saja sih. Bahwa seperti apa nantinya mungkin mereka juga tidak terfikirkan. Dan saya juga tidak terfikirkan. Saya, saya coba ikutin saja ngalir apa adanya. gitu Yang penting konsisten. Uh, apakah itu konsisten? Itu menjadi tekan saya juga. Saya nggak tahu. Tapi saya coba jalanin saja. Bahkan sekarang juga hmm, mungkin orang dikenal, mengenal saya tuh saya sebagai guru dan sebetulnya iya, karena setiap saat uh, saya tuh harus, harus harus selalu belajar, belajar, belajar dan kebetulan saya sekarang ini sedang belajar mengajar gitu aja sih ngalir aja kan saya tidak kalau sekarang saya disebutnya sebagai guru di beberapa tempat ya ini saya pikir itu hanya perjalanan hidup saja yang Membawanya. nggak ada sama sekali itu cita-cita dari dari kecil. Pengen jadi uh, uh, uh, pengen jadi guru. Pengen jadi dosen. Enggak. Saya mengikuti nyali Berarti benar-benar mengikuti apa yang terjadi. Yang terjadi nah, jalanin. Saya pikir seperti itu ya. Apakah saya salah? Saya nggak tahu juga. Tapi bisa jadi seperti ini. Berarti nggak salah. mbak Ya, ya mudah-mudahan <tuh> itu harapan ya Wah, Saya juga sampai sekarang bisa hidup Dari pekerjaan saya sekarang Nah kalau misalnya <tuh> uh, Kita bahas dulu yang tadi Perjalanan Abang Bun uh. menuju komersil uh, Kegiatan komersil fotografi Apa aja sih yang dijalanin Abang Bun uh. Sebelum sekarang mengajar itu? <tuh> uh, ya Tidak terlalu banyak Yang dianggap Fotografer pada zaman itu Katakanlah tak sampai 1990 ya eh setelah 90 saya lihat lebih banyak lagi nah, tapi antara tahun 8 1982 saya mulai belajar saya ikut-ikutan di klub, di perkumpulan uh, untuk menyerap pengetahuan dari teman-teman yang lain uh, terus akhirnya ke komersial wedding jadi weddingers juga loh hmm. weddingers uh, uh, dan saya juga mengerjakan pekerjaan dari advertising. Kalau sekarang tuh advertising apa ya? Advertising. Sekarang tuh production house ya? PH. Ya, itulah. Dan di Bandung juga tidak terlalu banyak. Enggak banyak. Tapi, Jakarta. Betul. Tapi insya Allah pada saat itu, yang ada di Bandung itu mempercayakan pekerjaan pemotretannya itu pada saya. gitu loh Saya tidak tahu. Padahal mungkin saja banyak yang lain sih Cuman mungkin emang pada zaman itu juga fotografer nggak sebanyak sekarang betul karena ukurannya kan gampang kalau dulu tuh yang disebut fotografer yang sudah bisa motret tuh kalau sudah bisa memotret pakai positif slide. Dan jadi ngobrol sama kemarin-kemarin ngobrol dengan beberapa fotografer, terutama kayak misalnya sekarang kita di ruang lingkup Bandung, pasti pada kenal gitu. ke ya? Iya, ya, semuanya saling kenal gitu. Oh iya betul, karena nggak terlalu banyak kan. Ya saya pikir. Oh. Uh, Ger amat sih, kenal saya sih. <laughs> Kalau semua, ambil semuanya sih rekomendasiin <laughs> untuk ngobrol sama Mbak Bun sendiri. <laughs> ya, tapi ya mungkin alhamdulillah, saya juga mungkin pengen berkenalan dengan semua orang. Dan saya mencoba menjaga menjaga hubungan ya. Itu mungkin yang saya niatkan. Saya pengen menjaga hubungan antar sesama teman. Yang bisa melanggengkan saya eks eh, eksis kerennya eksis Aksis, <laughs> sampai saat ini <ininya. laughs> nah, itu mungkin soalnya yang jaki jaki mengenal abang bun itu benar-benar dari Project mas roy oke itu jadi banyak mengenal tokoh-tokoh dan salah satunya itu tokoh yang di bandung itu abang bun jadi benar-benar apa aja sih uh, mungkin selain mas roy ada beberapa Project buku yang melibatkan abang bun Uh, Bisa share nggak, bah? Uh, uh, uh, kalau saya sendiri belum sempat membikin buku ya hmm. karya saya gitu. Nah, seperti yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain, bahkan foto book pun saya belum belum pernah bikin. Nah, tapi beberapa buku yang ya, yang menyertakan foto saya dan itu juga memicu. Uh, saya ingat hmm, Oh ini nih bukunya nih Bungu, Bungu, Buku Bunga Bangsa Indonesia Ini kalau tidak salah tahun 82 atau 83 uh, Pada saat itu Kementerian Pariwisata Mengundang beberapa teman fotografer Untuk mengirimkan fotonya nah, Tapi yang saya suka Kirimkan sebanyak-banyaknya kalau sudah terpakai di buku ini, tidak ada imbalan uang. Tapi akan diberikan satu buku. Kalau beberapa yang terpakai, maksimum akan diberikan hanya tiga. Itu yang saya suka. Dan 16 foto saya ada di sini tiga foto. Itu waktu zamannya, kementerinya kalau tidak salah, Yop kalau tidak salah. Dan ini buka tidak hanya foto saya saja, dari beberapa puluh fotografer juga ada di sini. Kumpulan foto fotografer-fotografer nah, di Indonesia. ya. Dan saya sangat bersyukur dan bangga, dan itu juga mungkin yang yang menjadi pemicu saya untuk terus-menerus eh, membuat karya. Membuat foto. Udah lihat? Oh, mangga, mangga, mangga. Uh, mudah-mudahan teman-teman yang lain masih ada buku ini. Ust, uh, yeah. ini DKK> uh, tahun berapa ini, uh, Kalau tidak salah tahun 82 ya. 1982 loh. 82 saya belum ada. Saya belum ada di dunia mungkin, ini. Hmm, Bapaknya Kang Zaki, punya Kang Zaki masih pacaran. Oh. Iya, iya, iya. iya saya sangat teri apa ya memicu sekali ya termasuk Agus Leonardo, Setiawan dan senior senior deh pada saat itu yang jadi panutan saya saya sangat bangga dong uh, sejajar dalam satu buku dengan para senior yang jadi panutan saya gitu orang jadi memicu juga ya sangat sangat sangat sangat. Nah. Ya, kira-kira seperti ini. Oh, ini salah satu foto saya. Uh, ya, begitulah, kira-kira. Dan setahu saya, buku ini uh, pada saat itu tidak dijual, tapi diperuntukkan untuk duta-duta besar untuk promosinya. Dia di luar negeri. Berbekal -ber ya Betul, maksudnya ya. Mungkin Indonesia wonderful Kayak program eh, itu, kira -kira ya, sekarang itu ya uh, Senang banget fotonya Ya saya bangga dong Bisa masuk ke dalam Iya jajaran <laughs> Untuk buku foto Dan emang keperuntukannya Malah untuk promosi satu negara Lagi ya Betul, ha. Nah, Untuk keluar lagi, Aduh. Ya. Dan jadi bekal para duta besar. <laughs> ya, emang ya, inilah kira-kira, nah, karya-karya fotografer Indonesia pada saat itu ya. Dan sampai sekarang juga sih, sebetulnya masih banyak kok. Nah, saya kenal Pak Kang, Agus Leonardus, Edwin Juanda. Yang melalui ini sih sebetulnya. Jadi malah karena buku juga jadi saling berkomunikasi. Oh, iya, juga. betul, sangat buku tidak hanya sebagai benda eh ya. <laughs> jadinya kalau kata kemarin kalau kata kamu bocang di saat foto kita udah masuk satu buku kita punya sisi kita bakal merasakan sisi romantis karena ya, yang jadi buku jauh. itu jadi romantis karena kita pegang kita lihat kita rasain foto ya. kita yang ada di buku itu nah ya kampot yang bisa menguraikan seperti itu saya nggak bisa <laughs> memotret well <laughs> apa namanya shock gitu dengan katakan -kata. tapi dia emang cocok gitu. Ya. emang romantis emang kampot romantis sih <laughs> pas seru banget selain buku ini keterlibatan yang oh uh, iya saya juga sempat dipercaya uh, di luar fotografi ini dipercaya ini lebih ke, saya nggak tahu tapi saya anggap ini bukan uh, Pekerjaan komersial ini yang saya banggakan juga. Uh, sorry, sorry. Uh, ketika maestro pelukis Indonesia hmm. Ade Pirus membuat buku mempercayakan pada saya untuk mereproduksi lukisan lukisannya, saya tidak uh, ya saya sangat berbangga sekali. Jadi berber lukisan-lukisan ini, lukisan-lukisan uh, ya, uh, beliau itu yang ada di buku ini difoto ulang, uh, ya. Yeah, difoto I, uh, i, uh, uh, pues, ya, dia difoto lagi sama apa? Terus, ada ada dua orang yang motret, mm -hmm. kebetulan, tapi yang di Bandung uh, saya mengerjakannya yang di luar kota itu temen ada Harry Biono waktu itu kalau tidak salah namanya nah, jadi ada ada dua orang fotografer di sini hanya ya, ya, satu buku ini hanya dua fotografer iya soalnya ya yang jadi lihat ya. boleh lihat mangga mangga mangga uh, ngelihatnya juga emang nggak sedikit loh lihat uh, lukisan-lukisan yang diangkat gitu <laughs> yeah. jadi sebuah reproduksi ya disebutnya Re uh, kami -reprodu -reproduksi, reproduksi, produksi ulang, produksi ulang dari sebuah lukisan menjadi sebuah foto untuk ditransfer menjadi buku. Kasih, kasih, sih Soalnya bukan sesuatu yang mudah juga, ya. Kita nggak kayak untuk scan, oh ya. Karena bukan scan lukisannya, ya. Ya, kali lukisan di scan rusak lah. Ya, <laughs> ini kan lukisannya ada yang satu kali dua meter. Kalau seukuran A4 ya tinggal scan mungkin sekarang ya, iya. tapi kalau satu kali 2 meter nah, Tapi dan... yang jadi nggak tahu kalau misalnya di scan pun mau lukisan kecil nggak takut rusak? Uh, Materialnya saya takutnya saya ya. tidak tahu, hmm. tapi kemungkinan, nah, saya nggak tahu ya tentang teknis itunya ya, mungkin saja ada berarti ini masih hmm. uh, abah labi, uh, sa, tetap di dunia fotografi tapi ngebantu proyek lukisan uh, ah. ya berarti ya artinya saya uh, hmm, beberapa penelitian juga uh, yang saya coba membuat saya buatkan fotonya nah, seperti apa ya ketika uh, waktu itu bersama kang pojang bersama kang cis juga ketika taman mini indonesia taman mini itu membuat buku tentang budaya Indonesia. Taman mininya udah ada buat buku membuat buku tentang budaya Indonesia itu ada 17 belas atau sebelas buku tuh tentang batik tentang wayang batik juga dipilah-pilah kain kain tenun kain non tenun terus ada wayang papet itu kan di Indonesia tuh banyak sekali. Saya berbagi pekerjaan tuh dengan Kang Pocang, Kang Cis Banyak fotografer berarti yang terlibat. Banyak ianya. Sekali. Dan ada bukunya tuh di saya punya punya, punya saya selalu minta arsipnya dong. Iya harus itu. Kalau tidak salah ada 17 buku. Wow. Dalam bersarnya 27 buku, tapi karena kebetulan di apa ya peralihan ke pemer, pemerintah mungkin ya. Ya, saya nah, dengar dari Kang Boja kemarin. Itu, nah, itu buku itu stop di situ. Perpindahan zaman, perpindahan zaman dan, perpindahan dan rezim dan rezim, rezim. dinasti, <laughs> apapunlah. <laughs> Tapi kami sebetulnya sudah siap kok. Sampai kalau waktu itu sudah 17 buku siap untuk terbit itu 23 kira-kira dari rencana 27 sudah siap. 23-nya sudah siap tinggal sebagian kecil saja karena itu karena waktu itu manajemennya yang saya itu bagus nah, jadi sekarang udah, udah nabungnya udah banyak ya, ya sekali perjalanan nah, itu ya. ya karena perencanaan itu jadi kalau mungkin sekarang itu sekarang motret tentang keris hmm. oke karena kita ada rencana ini ini ini ya kita harus hunting juga Wah, uh, sekalian sekalian sekali jalan sekalian jalan Kalian. kalau memang ada kurang Potret ulang, tapi kekurangannya saja. Terus schedule timenya, time, time schedule-nya bagus ya, yang punya proyeknya. Nah, kalau ini? Tepian tanah <laughs> air ini apa? Ini juga satu kebanggaan pada kegiatan saya. Tepian tanah air ini buku yang diterbitkan proyek pendataan 92 pulau terdepan Indonesia terdepan itu berarti terluar ya terluar Iya berarti terluar yang sebelum ke negara lain itu pulau terluarnya ya betul kami mencoba mempopulerkan bukan terluar tapi terdepan kalau terluar tuh kan itu diluar, kan istilahnya itu di luar ya berarti nggak nggak keurus <tuh> padahal <tuh> mencoba mengganti popular popularitas itu menjadi terdepan tapi mungkin karena itu sudah Sebutan terluar itu sudah menjadi sebutan yang sangat umum, nah, jadi mungkin kami tidak bisa sana. sana. Nah, tapi itulah nah, proyek ini adalah proyeknya Wanadri. Oh, Wanadri dan berkolaborasi dengan Yayasan Budaya Indonesia. Nah, kebetulan uh, penjelajahannya keringat-keringat. Uh, Naik-naik gunung menebas hutannya itu bagian teman-teman Wan -teman kami dari Yayasan Budaya Indonesia itu bagian mendokumentasikannya yang hmm. udah dibukain jalur Betul. bahkan <laughs> saya juga uh, di satu tempat tuh membuka jalur juga uh, karena tim leader membuka jalurnya eh, mereka dong pastinya karena hmm. saya tidak punya kemampuan untuk itu bukan di bidangnya bukan bidangnya. Boleh lihat, emang enggak, emang enggak, emang enggak silakan. Nah, ini aduh, kayaknya seru banget kalau misalnya ya nah, tolong, kalau misalnya untuk yang nonton mau bikin project kayak gini, saya siap. siap. Ya, siap. Saya, siap lah. <laughs> saya, saya siap kok sponsor. <laughs> Ya setelah sekian tahun perjalanan, tapi ini Bandung, belum lama ya hitungannya. Tahun delapan 2008 ya dimulainya perjalanan itu. Sampai 2012 kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah uh, ya, Kang itu. Kocang cerita itu. Ya, sangat sangat mungkin. Berarti ini masih fresh from the open mungkin ya. Uh, <laughs> kalau Jeki bilang untuk proyek sebesar ini gitu ya. Saya pikir iya. Uh, dan memang ini diniatkan bukan untuk penelitian final, tapi kami membuka saja waktu itu. Ini ada ini, ada ini, ada ini. Silahkan peneliti yang lain masuk, Kak. Oh, jadi ini loh. Ada pulau-pulau uh, terluar itu, ada ini, ada ini, ada ini. Silahkan so, kalau misalnya mau ya. bikin apa, kita udah menyediakan datanya. Ya, ada silahkan gitu, diminta. Ya. atau Dan akhirnya banyak juga kan uh, yang ngikut. Yang, Bukan ngikut atulah merenahnya terinspirasi ini, katakanlah ada satu buku yang mengulas tentang uh, keragaman perahu nelayan. Berarti dari uh, ya kalau kan juga sebenarnya bakal ada ide banyak ide sangat baru banyak. setelah adanya buku ini. Sangat banyak. Jadi satu wilayah bisa malah jadi satu buku. Malah ya, satu betul. adat bisa satu buku. Sangat, sangat mungkin. Nah. Soalnya Jeky juga kaget ya, pulau terluar kita ternyata ada 92. 92. Hanya 92 loh, dari 1.700 pulau ya. Bisa oh, kan 1.700. Oh iya ya. Tidak 17.000 ya? Soalnya belum pernah nyobain satu-satu, jadi enggak <laughs> berasa. 17.000 pulau kalau tidak salah. Bukan 1, kan provinsi udah masuknya ke 33 provinsi. Oh, kan? uh, Zaman dulu belajar masih 27 provinsi. Oke. <laughs> Kenapa 92 sekarang tuh di, diketemukan lagi katanya pulau-pulau hmm. yang tadinya tidak terdata sekarang ada 11 atau 12 nih. Nah teman-teman bandaris -teman sedang mengunjungi itu. Ayo tuh? Ayo, ayo kebudayaan, ya Indonesia. Ini yang kita bisa jual di luar. Sebetulnya itu. Dan ya itulah kebetulan saya akan di asosiasi sekarang ya hmm? Ya sebenarnya itu memberikan apa ya uh, uh, stimulus buat teman-teman yang di daerah ungkaplah oleh teman-teman di daerah ternyata banyak hal-hal yang masih belum diketahui oleh banyak orang nah, kalau misalnya untuk ya, di sini teman-teman di sini ada foto indah tapi kalau misalnya kita udah berbicara tentang buku foto dan berbicara tentang fotografer yang motret itu kita bakal ngebayangin proses pembuatan ini bukan hanya sekedar keindahan yang didapat, hmm. tapi hmm. ada proses dibalik itu Sangat. apalagi ya Jackie percaya banget dimana fotografer-fotografer di sini punya pendekatan analog bukan Jackie sebut jadul cuman pendekatan analog itu yang Jackie selalu obrolin itu, kita menghargai foto, mungkin kalau bahasakan Wahyu, kayak zaman sekarang protesnya itu kembalikan kesenangan memotret karena oh ya. kesenangan itu adalah prosesnya dengan dunia digital mungkin jadi rasa banyak kesenangan yang hilang betul ya, jadi ketika saya mengerjakan ini bukan hanya kesenangan apa ya kesenangan ketika memotret justru tapi kepuasan batin ya iya sesuatu yang belum pernah saya lihat ini Tujuh. Ini salah satu cerita saja dari proyek ini. Teman-teman Wanadri yang rajin, yang rajin. Yang rajin apakah direncanakan atau tidak. Saya pikir tidak. Nah, saya pikir tidak. Teman-teman nah, Wanadri itu dari setiap pulau yang dikunjungi membawa se apa ya, se, sebotol pasir. weh be, di, ke, ke bekas ke botol aqua itu. Berarti di markas ada 92 pasir dari 920 tapi itu tidak yang tidak ada yang sama satupun mungkin putihnya sama tapi ada kekuningan ada bedanya Sangat tiap beda. daerah tiap daerah dan di satu tempat punnya di satu tempat tuh saya melihat hmm, sepanjang mata memandang kuning semua Pantainya itu, tapi ternyata wow. bukan pasir. Itu cangkang-cangkang kerang yang berwarna kuning. Bekas cangkang kerang. Ya. Ya. Saya nggak tahu kenapa <tuh> hanya kerang yang kuning saja yang mati di pantai. Tidak ada. <tuh> Tidak ada. Yang lain di restoran berarti. berarti yang... ya. Yang, ya untuk fotografer-fotografer di buku ini jadi bilang hebat banget karena tuh. Uh, coba mempre, mempresentkan sesuatu yang mungkin malahan baru dilihat juga tuh. dan uh, mencoba menyamakan persepsi bahwa ke orang-orang bahwa tempat ini indah untuk sesuatu yang pertama dilihat tuh itu tantangan saya waktu itu saya datang Uh, katakanlah dua minggu menuju pulau harus segera motret, belum sempat bereksplor, tapi harus mendapatkan foto yang yang bagus dan yang baru, yang tidak pernah dibuat orang lah katakanlah. Iya. Tantangannya itu di situ. Berarti ini ada kerjasama dengan fotografer uh, satwa juga ya? Teman-teman uh, Wanadri -teman Ma oh, sangat Ma mahir bahkan kalau kita melihat ya kita sebagai fotografer di sebuah pulau hanya tentang katanya secara visual ini menarik atau tidak tapi teman-teman adri sudah sangat fasih sekali oh ini tumbuhannya jadi ada ilmu juga di dalamnya. jadi ini didominasi oleh tumbuhan keras tumbuhan kerasnya jenis ini jenis ini nah itu teman-teman Adri yang mahir itu kan Ya, Jaki juga belajar dari Kemarin <laughs> Sumber Dini Sugani Bahwa ada sesuatu hal Di saat kita tidak tahu informasinya tuh. Objek atau subjek itu Tidak ada artinya Sangat tidak ada Tapi kalau kita tahu informasinya Itu benar-benar bisa bermanfaat Untuk banyak uh, uh. Nah, ini orang-orang yang kayak gini nih Yang ngerti ilmunya guys, yeah. Jadi, ngasih foto, ngasih penjelasan ya. Artinya, <tuh> sekarang tuh Sudah saatnya fotografer juga Tidak hanya melihat secara visual, tapi juga harus ada riset dulu. Hmm. Asi, asi, asi, asi, asi. Nah, boleh saya kasih ilustrasi lagi ya? Hmm. Ketika saya kebagian ke Mentawai, harus membuat satu figur. Nah, Tokoh di Mentawai? ya sebagai, sebagai sosok orang Mentawai. Ada tuh yang sudah mau dipose di apa-apain. Nah, tapi ternyata saya pikir ini bukan tipenya orang Mentawai. Karena yang dipilihkan oleh teman itu agak hitam, agak mancung, kan gitu kan? Padahal menurut riset kecil-kecilan saya, orang mentawa itu dari Indochina. Yang tentu saja kulitnya agak keputihan, rambutnya agak lurus, pendek dan seperti itu. Sehingga kalau riset pengetahuan kita sampai di sana, mungkin kita tidak terlalu salah pilih. Bisa dibayangkan kalau saya memilih orang yang pertama tadi, Ya mungkin itu masih kecampuran India atau apa gitu gitulah. Bisa jadi tidak mewakili orang sananya Betul, juga. Ya. Itu jadi bahaya juga ya. Bisa, ya. Mungkin bisa jadi terjadi ketersinggungan untuk Betul. orang sananya. Nah. Ya itu ya, you know, itulah salah satu bagian persiapan kami waktu itu. Sehingga saya merasakan nih fotografer tuh harus riset juga kalau gitu. Ya. Apalagi udah berbau berbau yang kayak gini ya. Tuh. Karena fotografer hmm. dituntut memberikan informasi, yang bukan akurat. hanya visual yang indah. Betul. Itulah kira-kira pengalaman saya di proyek-proyek besar ya. Saya nggak tahu besar atau tidak, paling Ini tidak mau itu besar. proyek besar. saya tuh, aku, <laughs> juga aku juga mau. Aku juga <laughs> mau. Ngeri sih. Ya maksudnya, Jadi termasuk orang yang nggak tahu uh, foto jelek itu kayak gimana. Karena eh, setiap fotografer punya caranya sendiri, dan kita nggak tahu di saat beliau memotret itu kondisi apa yang dihadapi. Di saat ada foto yang naik publish, berarti itu fotografer sudah menganggap itu hasil yang maksimal yang bisa diperlihat. Maksudnya seperti itu, walaupun pada akhirnya orang mungkin saja punya persepsi yang lain, iya. itu tidak bisa dihindari. Karena ketika saya motret, katakanlah dalam proyek ini, begitu seminggu perjalanan, harus segera memotret, tidak sempat explore, yang mencari angle atau apapun, hmm. tapi segala upaya yang sudah saya punya kan, saya coba perahkan. Wow. Amazing. Ya saya amazing juga sih nilai proyeknya, maksudnya bukan nilai secara nah, finansial tapi nilai Project ini kita terlibat untuk sesuatu hal yang besar ya alhamdulillah saya dilibatkan itu sih yang <laughs> wah banget ya kata JG iya. kalau JG adanya apa ya adanya? belum aja kata. bukan nggak ada tapi belum <laughs> ah. Pantas di termasuk salah satu salah satu orang dari fotografer maestro fotografi Indonesia yang ada di buku Mas Roy, terima, kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas penghargaannya. Banyak banget teman-teman senior atau teman-teman yang narasumber yang udah jadi uh, wawancara juga menyarankan untuk mewawancarai Abang Terima uh, kasih. Tapi yang air ini beberapa seri itu ada satu lagi. Eh. Uh, Perjalanan sekian tahun itu jadi tiga buku. Wow. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada di pasaran. Di Gramedia. Jangan hilang. Eh? Jangan hilang. Oh ya, oh, jangan jangan boleh dong. Jangan hilang. <laughs> jadi tiga buku. Kalau mungkin hilang itu saya yang ngambil. Kalau mungkin hilang itu saya yang ambil. <laughs> saya yang <laughs> yang ambil. Nah, dan saya kapok sekarang nggak mau minjemin buku. Jangan. Kalau mau baca di situ aja. Ya. Kata <laughs> Saya ingat katanya Gus Dur sih. Pertamanya mungkin bukan pepatah yang baru original. Orang bodoh tuh yang minjemin buku. Tapi yang lebih, yang lebih bodoh lagi yang mengembalikannya. Setuju. Karena buku itu ya, apalagi. Keren sih <tuh> Alhamdulillah. Kita udah bahas komersialnya, kita udah bahas perjalanan Abang Bud. Sekarang jadi penasaran. Banyak teman-teman di luar sana ...yang kita nggak bisa sebut satu-satu namanya, bahwa uh, Abah Mbun mau... ...dan sampai sekarang masih eksis untuk menjadi pendidik atau pengajar. Kenapa? Kenapa? Apakah itu terjerumus atau apa ya? Saya nggak tahu juga. Soalnya Ayuh. apa ya? jadi bilang butuh sesuatu yang untuk se seorang profesi fotografer yang biasa dengan hirupi, kuk, ya maksudnya eh, pendapatan dan lain-lain mungkin lebih besar di dunia yang lain ya, di dunia komersilnya atau dunia profesional yang lainnya tapi banyak yang salut sama Abah Embun concern banget ke dunia pendidikan nah saya tidak tahu jawabannya apakah itu terjerumus atau memang saya tidak punya pilihan Atau memang sudah jalan hidup saya di sana gitu loh nah, Saya tidak tahu sebetulnya Tapi yang pasti kayaknya saya menjalin saja apa yang sudah saya kerjakan Apa yang sudah dituntunkan dari atas mungkin seperti itu bahasa kerennya ya Bukan bahasa agamis lah, Agak berani saya ngomong gitu tapi dari belajar itu, sekarang saya mencoba me memberi, membuat karya sekarang itu, nah, terutama untuk diperuntukkan bagi mahasiswa saya, katanya. Mungkin foto-foto saya itu yang tampil di pameran saya di medsos, itu sangat sederhana. Hanya tentang garis, hanya tentang bentuk, karyanya. itu saja. Nah, seperti itu kira-kira karya saya sekarang, tapi apakah ada pergeseran dari gaya foto saya yang da katanya dahulu itu human interest ke hanya mensimplifikasikan objek nah, saya juga nggak tahu nah, silahkan saja para peneliti peneliti yang menguraikannya nah, tapi kenapa saya membuat foto itu Sat hanya satu jalan saya ini ini karya foto saya silahkan diurai dipelajari nah, mungkin kalau kuliah pertama tuh kalau menguraikan secara konten agak-agak ribuh ya hmm. tapi nah, tapi ini yang lebih mudah saja urai melalui teori komposisi misalkan hmm. itu saja sih dan saya mencoba patuh pada teori-teori yang ada gitu third, golden ya. triangle. karena itu basic penting banget dulu untuk di awal untuk masuk ke wilayah komposisi wilayah komposisi itu subjektif loh Menurut aturan tuh rule of the third Ada empat titik Ada ada empat garis Apakah harus tepat di sana Enggak juga oh, iya. kan Tapi kalau mau belajar Silahkan masuk melalui itu dulu Jadi uh, Coba pelajari dulu Pakemnya seperti apa Pakemnya betul nah. Nah, kalau misalnya ya jadi itu termasuk sangat juga. Apakah di dalam diri Abah sendiri ngerasa bahwa mungkin ada tanggung jawab ya merasa bertanggung jawab untuk uh, kelangsungannya fotografi untuk zaman sekarang. Jadi pengen di dunia konser di dunia pendidikannya. Uh, maksud, uh, saya kebetulan sekarang sedang me, apa, me, menjalani hidup sebagai pendidik. pendidik. Itu yang saya pikirkan sekarang Saya tidak mau riwih-riwih Bagaimana masa depan saya Bagaimana masa lalu saya gitu. Yang lalu oke okay lah nah, Masa lalu Tapi yang masa depan okay. Ada yang ngatur kok semuanya Walaupun tetap kita harus berupaya Nah upaya saya sekarang Karena saya sudah tekan kontrak Katakanlah satu semester Saya harus menyelesaikan tugas saya Nah itu saja sih Nah, risikonya Syukur kalau masih kepake Kalau enggak ya itulah kenyataannya Saya gagal gitu aja Lebih <laughs> Jadi banyak nanya-nanya juga nih Ke beberapa narasumber Yang termasuk Yang diajar Atau murid didiknya Abah Abah itu ngajar di dasar fotografi ada uh, mata kuliah dasar fotografi betul. kan Kira-kira di fotografi dasar-dasar fotografi lah, berkecimpung di dunia basic fotografi, Be kan iya betul. Ha. basic fotografi. Uh, masalah apa sih yang ada di anak-anak muda zaman sekarang? Di saham kompelajarin, mm -hmm. karena banyak cerita-cerita bahwa ini mata kuliah susah lulus. <laughs> <susuk> <Yeah. susuk> <susuk> <susuk> jadi dapet curcol, jadi dapet curcol Iya. <susuk> <susuk> yeah. uh, tapi mungkin ya di nah itu ada ada ada, ada, ada kontennya agak berbeda jadinya ya ketika saya mengejar di komunikasi misalnya hmm. mungkin tidak se, se apa ya? nah, se, se itu mungkin ya karena kebutuhan fotografi di fakultas itu mungkin juga tidak urgent yeah. hanya sebagai pengantar mungkin saja tapi ke, kalau di satu perguruan tinggi yang konsennya di fotografi saya tidak buku colongan karena saya, saya. Nah, karena banyak sekali ya uh, saya tidak tidak berani tapi karena saya lihat di lapangan itu kok oh, sepertinya ada yang kurang ya ketika seorang sarjana fotografi tapi hal yang basic itu tidak dikuasai nah ini, kalau itu sepermudah kelulusannya dengan rasa kasihan dengan rasa ini ya ya mau kemana deh kalau gitu loh. Walaupun, itu yang penting malahan ya. Walaupun ada juga pendapat, uh, ujian sebenarnya ada di masyarakat. Ya. Nah, tapi bagi saya enggak, karena akan ngimbas ketika mahasiswa saya ditanya dan tidak memahami apapun, itu ngimbasnya tuh pertama tuh ke saya yang ngajar, yang kedua ke lembaga pendidikannya, ya. dan ujung-ujungnya. E, akan menjadi cibiran orang ini dunia pendidikan fotografi ini gimana sih nah itu yang saya khawatirkan dan terutama yang diajar sama apa itu bahwa ujung tombak benar-benar awalnya segala jenis kegiatan fotografi nanti mereka Betul. untuk di luar ya sebetulnya itu, karena saya sadar itu tuh yang gak lulus-lulus, <laughs> karena emang ya, bukan salah untuk dunia zaman sekarang itu digital, gak salah. Cuman basic itu penting banget, kita iya. bisa jadi fotografer apapun kalau basic kita pegang. Itu kata senior-senior. Jadi ya nikmatin aja prosesnya gitu, nikmatin aja. I iya, ini saya mencoba mencoba formulasi sendiri ya, akhirnya kan.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 Fotografi ini, fotografi ini, fotografi ini, basic udah dapat mah udah, udah. Apapun. Kalau kata ada. Kang Cis, ya gimana nasib ngasih kerjaan kita banyaknya di mana? <laughs> kalau basic udah kuat mah gitu. Tuh. Jadi klien yang memilih kita. Kita nah. terbiasa dengan apa kan? Sebenarnya kita jadi bisa. Sebenarnya bisa ngerjain semua kalau kita kuat bisa, basic. Bisa mengerjain semua. Nah, nah, apalagi sekarang kan sudah sangat dibantu oleh teknologi digital. Apapun sekarang bisa bagus. Tapi saya balik lagi, terus kreativitas kita tuh ditentukan oleh alat dong. Kalau gitu, Nah itu yang saya coba hindari. Gunakan alat, tapi alat jangan <guruh> jangan menguasai kita gitu. Jadi tetap kita sama-sama satu pemahaman bahwa semuanya itu tergantung man behind the gun degan degan degan itu dagangan ya <laughs> <The gun. laughs> soalnya jawaban sekarang ya dari dulu sih mungkin ya uh. uh, kalau udah ketemuan itu yang dibahas itu tentang alat ini alat itu tuh. alat ini alat itu sebenarnya dari dulu ya uh, kalau tentang alat tentang gear itu ada saja sih dari dulu juga ada tentang alat ya. Hmm. Ada persaingan tentang pemakaian alat yang katanya ini lebih bagus, hmm. lebih, ini lebih tidak bagus, kurang bagus. Saya tidak terlalu peduli tentang itu. Hmm, bahkan sampai sekarang kan? Iya, banget, banget. Nah, kalau sekarang ini saya nggak tahu ini hanya pemikiran saja. Nah, kumpulin deh kamera yang keluaran baru sekarang. Potret satu objek yang sama dengan exposure yang sama dengan lighting yang sama itu bisa dipastikan tidak ada yang sama. Ya, setuju. Nah, kalau tidak ada yang sama, berarti tidak ada yang benar. Kan, oh, iya. tiap wo, kamera punya pendekatan warna beda-beda, tiap kamera ya. yang benar yang mana? Gak ada, kayak tukang kopi yang saya buat. <laughs> yang <itu>. saya <laughs> pasti kayak gitu, kan? Nah, jatuhnya ya betul. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan pemahaman foto yang benar, tuh yang seperti apa? Seperti apa yang kamu lihat? Ya, sekali yang bagus nah. dari masalah white balance saja. Ini sebenarnya sudah sudah ada warnanya, kok. Hmm. Tapi ada yang kebiruan, kekuningan, kemerahan. Uh, faham nggak? ini ada perbedaan gitu, loh. Ya. Nah. Kalau ada perbedaan, bagaimana? Uh, uh, Terus yang benar tuh yang seperti apa? Nah itulah upaya kita yang harus mengembalikannya pada sesuatu yang benar seperti yang kita lihat. Ya. ya, karena jadi juga setuju itu ya. Untuk membandingkan kamera atau apa, tetap kamera itu alat. Alat. Alat itu nggak bakalan menyaingi atau mengalahkan mata kita. Tuh. Udah patokan itu mata kita. Mata kita udah normal, kita setting kamera. Normal mata kita, gitu. jatuhnya gitu sesimpel itu. Gitu, di disalat alat yang ada yang murah, ada yang mahal. Kata-kata 5 juta, tapi juga ada yang 100 juta. Mm -hmm. ya. uh, pasti lebih bagus kan yang mahal? Tapi satu yang saya bisa nyatakan, bahwa yang dengan beriring dengan mahalnya harga. Uh, dia hanya bisa melakukan menghitung dengan cepat dan melakukannya dengan cepat yang lainnya terserah kita tetap semakin mahal itu hanya semakin memudahkan memudahkan ya Nah memudahkan itulah yang harus kita manfaatkan sebetulnya eh hmm. uh, saya ambil contoh satu boleh eh. foto ini bas relief hmm. istilah dulu itu bahasa relief kalau sekarang kan embos. Oh iya iya iya iya. Saya tiga hari tiga malam melakukan ini, membuatnya. Sekarang dengan klik lima, lima menit mungkin milih-milih uh, filter, jadi itu. Nah waktu yang dua hari setengahnya itu kemana? <tuh. <tuh. Ya mestinya kan kita olah sebagai, sebagai sebuah ekspresi atau pengolahan kreativitas ya. Yeah. Proses kreatifnya, kreatifnya. E. E. kalau misalnya melihat fotografi zaman sekarang, eh? uh, abang pun melihatnya zaman sekarang itu kayak gimana. Bagus dan lebih sempurna, lebih mudah mengerjakannya. Ada yang hilang, yang hilang, saya gak berani ngomong. Karena itu menyangkut tentang rasa ya, nah, saya nggak berani ngomong, apakah teman ini flat, padahal saya nggak bisa bedain yang flat dan yang tidak. Hanya saya mencoba mengedukasi teman-teman saja loh, bahwa ada proses, ada proses, ada pesan, ada keindahan, ada, ada benar dan salah. Nah Itu bisa diurai dari sana sih sebetulnya sih. Ini udah berbicara rasa, berbicara bagus, itunya udah tergantung sudut mana yang melihat, tuh hmm. dan hmm. siapa yang melihat Yang pasti, sekarang itu lebih sempurna Foto-foto yang saya buat sekian puluh tahun Tapi ketika saya bandingkan dengan foto saya yang sekarang yang pakai digital Mungkin 90% foto saya itu tidak fokus Yang dibuat dulu itu mungkin tidak fokus Ketika saya memotret pakai slide yang pada saat itu sudah sempurna, slide kan dianggap paling sempurna kan, tapi ternyata sekarang itu setelah saya coba alih alihmediakan, oh ternyata ini nggak sempurna juga. Salah satu contoh saja, saya sedang mereproduksi slide-slide saya, yang saya anggap sempurna. Ternyata ini nggak sempurna gitu loh. Karena mungkin teknologi zaman itu tidak bisa menghilangkan base warna dasar film. Ada yang kuning, ada yang merah. Nah, kalau dalam satu lembar film ada base berwarna merah, berarti semua warna itu terpapar warna merah. Nah, Saya pikir logis ya. Base-nya berwarna kuning dari satu merek misalkan kuningnya kuning muda sih. Bukankah itu berarti semua warna yang ada di sana itu terpapar warna kuning? Hmm. Jadi nggak sempurna juga yang dulu. Ya. Nah, mungkin uh, kemampuan kita mengenal objek yang kita pot itu sangat diperlukan sekarang. Ya. Jadi mungkin itu mungkin kuncinya ya. Sebelum motret kenali dulu apa yang mau dipotlet Setuju, setuju, setuju Setuju, setuju Sekarang Yang jaki Untuk teman-teman yang Pengen Mungkin pengen di Pesen deh buat generasi Muda Dari sosok abah embun Hmm apa ya? Saya pikir ini aja deh. Eh, kalau pakai deh tuh nggak enak ya. Sepertinya ngedengin bener. <laughs> Saya pikir mungkin ada satu ya. Eh, ya. Buatlah karya sekreatif mungkin. Artinya gini. Silahkan baca referensi yang yang banyak. Buatlah foto yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Apakah mungkin? Ya, itu yang harus dikejar. Itu yang akan menjadi uh, ciri personality seseorang. Tuh, per, per, kita banyak <laughs> <laughs> ya. ya karena kebetulan saya juga ngajar di jurnalistik ya, kalau kamu membuat foto seperti apa yang pernah dibuat oleh orang lain itu sama sama saja kamu tuh nggak ngeliat apa-apa itu kata kata Edsel Verdi Almarhum, fotonya tempo. Sadis Pan. kalau kamu mau motret seperti apa yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, kamu sebenarnya nggak lihat apa-apa, hanya replay. <laughs> nah, itu saya terapkan di anak-anak. Seru sih. Berarti udah berapa tahun nih, ya? Udah berapa tahun tidurnya fotografi? Saya ingat, Tapi saya mulai belajar, sehingga saya tahun 82. 52, 20, yang 44 tahun ya? 40, 39, 39. Ya, belum. Ya, itu kan masa lalu kan? Itu yang proses. Itu ya, uh, proses menjadi seperti ini. Itu ya, itu nah. jalan. Ya, ya, itulah yang saya lakukan sih. Tapi untuk selama ini, dengan perjalanan, dengan apa yang udah dilalui, dengan apa yang udah diraih, Abah ngerasa puas ya diri Abah? Hmm, tentu belum puas ya, kalau ngomong kepuasan. mah. Apa sih yang pernah kita rasakan puas? Nggak ada. Tapi saya berupaya mencari sesuatu yang lebih baik lagi gitu aja. Hmm. Di dunia fotografi? Apapun. Iya, apapun. Jadi bahasa kerennya mana, Om? Al Muhaffazo tuh Kodimusole. Al Akhilah jadi dulu aslah. Mempertahankan nilai-nilai yang baik. Dan menggali nilai-nilai yang lebih baik lagi. Keren ya? mantap. Aisyah. sangat panas. Rujurik di Jurik Rujurik di Jurik didoakan. Sari Jurik didoakan pengen bikin apa sesuatu gak apa sangat ada sesuatu yang masih yang jadi obsesi saya saya pengen menerbitkan buku saya Itu tetap ada ayu, wah wahyu wahyu wahyu sudah memberikan jalan seperti itu ya itulah Sama bahkan juga. saya tuh uh, ketika saya diminta wahyu wah mana foto-fotonya saya kasihkan foto-foto yang yang saya rasa mewakili uh, apa mewakili rasa saya judulnya Naon yang mana bukunya? itu yang di sana ya itu aja jadi ju, jadi judul di sana karena saya berpikir itu kalau jadi buku itu judulnya di sana oke okay. terus berikutnya buku itu nah, di sini judulnya kedua judul yang ketiga di dalam hati 3D Ya, trilogi trilogi keren. Jika Caca aja doang, guys. Di sana, di sini, di hati Eike. Wahyu juga, Kang Wahyu, aduh, Rahayu, jak. mau kamu sekarang saya punya pembela. Abah dulu, Kang Wahyu kayaknya sudah bosan ngajak saya. Alhamdulillah, bener-bener hmm. seru banget obrolan nah, ini, bener-bener nah, perjalanan yang bener-bener ya kenapa kita adain Ma'ri berkenalan ini karena Jackie pun saya pribadi lebih mengenal sosok Abah Embun yang tadinya kita cuma selewat-selewat ya, uh. sekarang bener-bener bisa tahu oh inilah sosok Abah abambun perjalanannya kayak gimana dan Jackie pribadi banyak banget dapat pelajaran Alhamdulillah banget dengan bertamu ke sini punten ngarepotkeun asih ini jadi uh, inilah uh, jembatan silaturahmi kita ya iya setuju, hmm. setuju setuju setuju nah. uh, hmm. untuk bintang tamu episode berikutnya siapa tetap aja pantengin di, di J Production sampai jumpa di bintang, -bintang. yang bintang tamu itu siapa Oh iya ya, oh iya saya kan yang bertamu <tuk> <selain tuk> darah sumber, lupa Undung diingetin bintang nah, <tuk> <tuk> darah sumber. berikutnya siapa? Kita bakal ngetok lagi pintu rumah siapa atau tempat semedi siapa? Jangan kemana-mana tetap di Jagisuluker ya. Dadah, terima. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Dan ya. saya sekarang sudah Sah menjadi lansia, karena kemarin saya divaksin. <tuk> Terima kasih. <tuk>